Kali ya guys. ya bisa lagi dan push. oke okay, kakekku kakekku oke okay, kakek kurang pijit jadinya dia masih berterbangan nih guys ya Oh mantap kali kesel angkat ke angkat ke kakek kakek segera mantap boy hahaha <laughs> jangan lupa untuk yang baru bergabung ya okay, ingat inget itu guys ya oke okay, cakep nih jam oh kong le mantap kali aduh sayang sekali kagak kelihatan pasti oke same lagi wah boy oke mantap kali besok lagi dan gini gue coba lagi nih di Oke okay guys, welcome back again di channel kesayangan kita, pastinya guys ya. Hari ini kita kembali lagi mencoba mengulik-ulik-ulik kulik, kulik, kulik lagi pola-pola sederhana yang biasa sering kita pakai, guys ya. Tapi kali ini modalnya memang gua nggak ambil banyak-banyak, guys ya. Kita bahas sekarang mencoba modal recehan, asik dong. Ini biasa sih uh, sering banget ya dipakai uh, para profesional player, pastinya yang profesional player dari mana aja, guys ya. Yang pasti ada kalian dan siapapun yang bisa menjadi profesional player harus mencoba pola-pola uh, ini, guys ya. Oke okay lah, kita langsung saja gaskan, guys ya. Kita mulai seperti biasa, 10 putaran spin turbo. Oke, okay. turbo spin 10 kali dan seterusnya bisa di kombinasi. Oke, okay, hari ini kita uh, build nya enggak banyak-banyak ini karena uh, udah sering banget kita mencoba dari hal-hal yang besar tapi sekarang mencoba yang kecil lah ya guys ya modal-modal recehan guys tapi biasanya uh, sesuatu yang tidak tertuga itu sering terjadi guys namanya bermain tuh nggak selalu harus menang banyak dan juga harus uh, kalah terus ya guys ya pasti ada namanya uh, fix lah ya namanya bagi-bagi atau uh, tergantian gitu ya, bukan nah, gantian dong, harusnya sih ganti-gantian aja guys ya, gantian siapa yang menang, harusnya paten kali guys halo amoled. Oke cakep guys ya, hampir tewas tapi belum ya masih, masih panjang sih perjalanan itu ya. Oke okay, semoga nggak ada jongnya guys ya, isi semua. Paten okay, ini awal yang baik guys ya, awal yang baik itu biasa biasanya pertama aja keluar langsung jam pasir cuy. ya elah tuh jam pasir cuy jam pasir pertama-tama okay lah ya yuk bisa lagi ini petirnya banyak tapi nggak konek tuh oke sekali ini ya bisa lagi dan push oke okay, kakekku kakekku oke okay, kakek kurang pijit jadinya dia masih berperbangan nih guys ya oh mantap kali guys angkat ke angkat kaki kaki kaki, mantap boy, lagi, ini <suh> yang kita tunggu guys, oke ya, lumayan nah, ya, lumayan, lumayan, lumayan, ini dua dong guys, oke okay, ini harapan yang ah asik banget guys ya, wah Oke okay, juga gue ingetin buat teman-teman yang baru bergabung Nah saat ini atau baru bergabung pertama kali Menginjak-injak channel ini guys ya Tolong dibantu kasih like and comment ya guys ya Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan video ini Dibantu si FCV juga guys ya Karena memang uh, tanpa ada kalian ya Bukanlah apa-apa Yang pasti semuanya gue ucapin terima kasih guys Oke, kita akan lagi dibahas ini, guys. Ya, jangan lupa untuk yang baru bergabung, ya. Sekian, ingat-ingat itu, guys. Ya, oke, cakep nih. Jam eh, Hongli, Hongli, mantap kali guys. Aduh sayang sekali ya, kata kalian jam pasti kalah. Oke, sempat sini lagi. Oke, cakep nih, guys. Ya, oke, oke, cakep guys. Ya, eh ah, gimana kalau kalian tuh kalau udah dapet sekian gini sekian banyak dari modal-modal ya, pacok ya guys modal-modal pacok tuh modal-modal paling standar standarisasi uh, player <laughs> dan orang modal race yang paling enak ya guys yang paling enak dapet sensasional seperti ini guys ya hmm. sudah terkumpul 500 ribuan nih tadi 2,5 2,5 tambah lagi ya udah up Boy. uh Oke, okay. uh, uh, uh, uh. mantap kali guys. Lagi dong, gini punya kontrak lagi nih. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya, iya, iya, iya, ya iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Oke, okay. dapat udah kalau gemeriting-gemeriting suara-suara kemenangan seperti ini rasanya gimana, guys? Silahkan tulis di kolom komentar, buat teman-teman yang juga yang punya pola-pola 4 -pola, uh, atau pola-pola terbakar hari ini boleh silahkan tulis di kolom komentar, siapa tahu aja nanti akan dibagikan sesuatu yang indah, yang berpesan hostnya. <laughs> ya, semoga aja kalian polanya itu bisa dipakai di video berikutnya guys ya yang polanya ketakai di video, -video nanti juga kecil namanya komentarnya nanti bisa kita mengangkat atau mengangkat ya. ya kita angkat lagi guys ya kita bantu skill komennya lalu kita berikan video oke okay? silakan tuh ke pola-pola capture -pola, uh, kalian ya guys jangan lupa karena memang uh, gue juga kalau nggak ada kalau nggak ada yang komen-komen ya penting ada komentar ya biar lebih asik dan lebih abdol oke okay, mega terakhir guys masih ada lima putaran lagi nih guys ya masih ada lima putaran lagi semoga kakek ini ini sih lumayan gede banget tuh ya uh, dari bednya ya, bednya enggak gede gede 3 ribuan model gocap atau model-model pacok siap ngebacok <laughs> oke okay, lumayan dapet nice wow ini sih gila ya udah dapet kita Biar 900 ribuan, tuh ini bisa tembus satu juta sih, eh, fantastis banget sih. Fantastis, dan ini sangat luar biasa, guys. Oke, aduh, nah, sayang banget, nggak connect sih. Nah, ini biasa-biasa ini biasa, sudah mulai mulai gak connect. Oke, okay. cakep, pokoknya dong. Oh, uh, connect nih, ungu, ungu, dikasih dong, tuh. Oke, okay. masih dikasih kuning, dan umumnya satu lagi dong. Oke, okay. lagi guys perkalian 39-00, ya, bukan lagi sedikit kita satu, pakai lagi 140 ya, bisa tembus lagi ya, nih lebih dari 40, biasanya itu udah benar-benar guys, abang juga ya. sudah tembus satu 2, 2, Hmm 2, okay, uh, ya 2, 2, kemarin 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, yuk oke oke lumayan jatuh, ini satu 1,1 geter go oke kita lanjutin guys, ya. biarkan dia berjalan dengan apa adanya guys ya juga ada keberuntungan yang lebih besar dari ini segera ya guys ya oke kita akan coba ya pola ketiga seperti biasa kita akan matiin tengahnya 20 putaran ke depan sambil kita sebat-sebat eh, juga boleh guys ya Buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa juga guys ya. Lancarkan ini ya, apa lancarkan dong. Pokoknya bikin relaksasi dulu ya, uh, jangan banyak terlalu banyak pikiran, dibikin rileks aja karena video ini dibuat hanya untuk hiburan, bukan pencari kuburan guys, yang cari kuburan buru-buru mati. <laughs> Oke, okay, cakep guys, Nah, ini seperti biasa sih uh, gua selalu masih budget guys ya budget di menit-menit akhir gitu ya sih, udah cukup kali gue rasa oh oh, it, boy nice boy mm. ini menit-menit terakhir nih boy ya bukan menit terakhir sih, maksud gue kita akan gas terus dan budgetnya mungkin satu juta kita langsung off, langsung cabut, dari daripada kita kasabat lagi guys itu sangat me membuat kita uh, menjadi penyesalan ya makanya lebih baik daripada menyesal itu buatlah satu komitmen ya komitmen untuk uh, waktu untuk timing atau yang disebut dengan ya pengendalian diri gitu <laughs> Ah ini nih ini nih Oke okay. mungkin kita akan off di sini guys ya dan gue rasa udah lah kali ya ini kita akan cabut dan thank you for watching and the we'll see you bye bye guys